Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Bengkel 27. Bagi sahabat Bengkel 27, di kebetulan di sini kita akan review sepeda listrik dari One Fly. Kebetulan yang ada saat ini yaitu One Fly 7. tapi sebelum kita lanjut baiknya kalian tekan tombol subscribe nya lalu tekan tanda loncengnya like dan komen di bawah kolom komentar Terima kasih Belum kita buka plastiknya kita mau cek dulu apa saja yang kita dapat sama saat kita membeli sepedanya ini kita cek kecilan ada tiga macam kita dapat ini kita dapat Ini casan, casannya kita dapat tuh ada kotak seperti ini yang kemungkinan ini adalah casan. Lalu kita dapat kontaknya, buku panduan jadi yang kita dapat setelah memilih sepeda ini cuma ada tiga. Oke, selanjutnya sekarang kita mau buka plastiknya, baru nanti kita cek ulang mau tes nanti cara menghidupinnya sama mematikannya. Me like losing... Oke, okay, kita dapat kunci. udah kunci. Ada kuncinya ada 2 sama kotak nih smart charging untuk kendaraannya terbuka buka kocasan oh, casannya casannya di sini di casannya casannya masuk so. saat kalian mau ngecas posisinya itu di sini oke oh. okay lalu ini buku panduan buku garansi sama panduan bahan utamanya plastik semua bahan plastik oke, jadi kita ada dua dapat dua kunci ini kuncinya, sedangkan ini celotnya sekilap kita mau hidupin oke, jadi hidup dan ini untuk ini untuk kecepatan kalian bisa tekan di sini. Kalian bisa tekan di sini. Ini kecepatan 3. Untuk kemudian naik nanti 1 untuk biasanya untuk anak-anak. dua, -anak. kalian tekan ini. tiga. Oke, okay. untuk daya pengisinya kalian bisa lihat di indikator di sini. Dan ini kecepatan. Oke, okay. untuk lampunya, lampu 100%, lampu ada di layar di atasnya sama-sama. Oke, okay. ini kabel. Saat kalian mau matikan, kalian tinggal putar seperti kayak kunci biasanya. Ini untuk pengoperasian pakai kunci manual sedangkan untuk remote kalian tinggal tekan tekan dua kali kemudian kalian pasang alarm kalian tekan lambang gembok yang lambang kunci yang posisi terbuka yang di atas ini otomatis ya, nah, nanti akan lama-lama akan Oke lalu kemudian kalian saat ingin matikan alarm kalian tinggal tekan yang gembok lambang kunci yang terkunci Kita Ah, Gak akan bunyi lagi Oke aki itu ada di dalam sini, di dalam box sini Akinya ada di dalam situ Tentu sepeda ini saat pengisian penuh, daya penuh bisa 40 km daya tempuhnya oke okay, semoga video ini bisa bermanfaat berguna bagi semua sahabat bengkel god